Halo, Halo, guys, Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya, Nesca, Official, dan di video kali ini, seperti biasa, saya akan memberikan tips update yang terbaru lagi. Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja yang satu per satu prinsipnya. Oke lanjut ke prinsip yang kedua. Oke okay, lanjut ke presiden yang ketiga ya Oke okay, lanjut ke presiden yang keempat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 oke lanjut ke yang ke tujuh ya oke lanjut ke berikutnya ke delapan Oke lanjut ke peristiwa yang ke-9. Oke lanjut ke peristiwa yang ke-10. Oke lanjut ke presiden yang ke-11 ya. Oke lanjut ke presiden yang ke-12. Oke lanjut ke persidangan ke-13. <SILENGINALAN> Oke lanjut ke persidangan ke-14. Oke okay, lanjut ke perseiden yang ke-15 <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke versi yang ke-16 ya. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-17 ya. Oke lanjut ke presiden ke-18. perawan. Oke okay, lanjut ke presiden ke-19 ya. Oke, lanjut ke versi yang ke-20. Oke, guys, jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.